dan kirimkanlah Aku kekasih yang baik hati yang mencintai aku apa adanya Sampai di Terima kasih. Berikanlah aku malam ini, kekasih hati, yang menerima aku apa adanya Tuhan, jika engkau memberi aku kekasih hati malam ini Maka aku akan menjaganya untuk selama-lamanya You. Hey. Aku takkan